Assalamualaikum, Solmate. Ketemu lagi dengan Mimi, Cindy. Assalamualaikum. Juga Mbak Inka. Assalamualaikum. Di YouTube channel kita, masalah emang, emang ada. ada. Sin, yes. Kamu udah <laughs> beli kambing belum? Atau sapi? Iya. Udah mau idul adha. idul ada, idul ada yes. ya. Belum. belum. Terus kalau Mimi, hmm. kamu mau beli kambing atau sapi? Uh. Aku masih bingung. Aku juga, <laughs> Belum planning ke situ sih ya, iya. ngobrol-ngobrol. Belum. Hampir <laughs> lupa juga sejujurnya, nanti tanggal 9 Juli yes. itu hari Raya Idul Adha. Adha. Hmm. Itu. Hari ini kita mau ngobrol ya, ya. apa sih Menjulang, sesungguhnya. Ya. Hmm. Menjelang hmm. Idul Adha, kita mau sharing ya. tentang makna. Makna dari berkorban ya. Berkorban ya. ya. ya. itu yes. sendiri nah soal berkurban ini kemarin ada pertanyaan dari keponakan aku nih umur hmm. 10 tahun lucu banget pertanyaannya tentang kurban jadi hmm. pertanyaannya gini uh, nanti kalau uh, apa namanya kalau aku sudah besar aku mau berkurban sapi katanya gitu karena kalau hmm. aku berkurban sapi nanti di surga aku bisa duduk di kursi yang paling lebar. <laughs> Gitu, hmm. katanya anak umur 10 tahun ini berarti dia punya sudut, sudut pandang, pandang itu yang, gitu yang kan kurban, ya? Gimana tuh Mbak Ingka sudut pandang? Ya kan kalau kita kan Mea ini kan berbagi sudut pandang yang membuat ya. nanti masalah tuh kan nggak ada Ya ya betul Karena Mimi sama Om bisa nggak ngebayangin, ngerasain kalau kita punya sudut pandang hmm. Untuk bisa uh, kurban sapi supaya bisa punya kursi di surga Ya. Sebaiknya enggak kalau kita dalam kondisi prihatin Ya kita enggak bisa ya, bisa Iya ya, ya, ya, Jadi terbatas ya mbak Atau ya. kalau mm -hmm. kita punya uang Kita beli aja 50 sapi Jadi 50 puluh ntar kan, yang duduk ya. Nah itu akan membuat okay. Okay. Kalau dalam kondisi kita Nantinya kita Dalam kondisi nyaman mm -hmm. Punya uang Masalah, Masalah. Masalah. Tapi masalahnya hidupkan untuk Diuji ya. ya, ketika kita dalam keadaan hidup prihatin, ini menjadi masalah ya. Karena ya. setiap manusia hakikatnya ingin masuk surga, Betul. Ya. ingin selamat gitu, ya. Ya kan? Pasti. Nah tentu ini harus kita cari uh, sudut pandang yang tidak, ini bibit ya? hmm. Ini bibit uh, ketidakharmonisan jiwa, nantinya dia akan sulit untuk uh, enggak merasa uh, tidak punya masalah itu susah ya, ya apalagi dari, tujuan untuk beli sapi cuma hanya kepengen duduk di kursi ya, kurban ajaran, berbaring ajarannya mm -hmm. nggak dapet ajaran <coughs> ya. dari kurban itu sendiri esensi dari berkorban ya. hmm. itu ya mbak ya. ya ya gitu jadi kan sebenarnya kita hanya berpegang sudut pandang akan kan jelas kita punya rumus hmm. di mana rumus ini dimanapun ini rumus tetap berlaku yaitu apa yaitu Allah menyatakan dalam surat An-Misai 13 mm -hmm. Akan kumasukkan ke surga orang-orang yang taat. Jadi surga itu udah memang melalui uh, ketaatan Hanya itu caranya. Iya, ya Dimana ketaatan mm -hmm. itu akan menghasilkan pahala Jadi ada timbangan pahala dan dosa mm -hmm. Dimana timbangan pahala dan dosa itu dicatat oleh malaikat jadi kan kita nggak bisa mau masuk surga kita udah jelas. Jadi kalau kita bicara surga langsung konteksnya ke pahala, timbangan pahala dan dosa, timbangan pahala dan dosa ini dapat dari catatan malaikat kiri dan kanan. Jadi kalau bicara surga lalu pakai cara yang lain tidak selaras aku surga itu hanya diraih melalui timbangan pahala dan dosa. Kalau seandainya melalui sapi lalu buat apa malaikat mencatat? kalau hanya segampang melalui beli sapi iya, gitu ya. Beli sapi, ya buat apa catatan malaikat gitu sementara kan kita, setiap manusia apapun agamanya melekat padanya ada malaikat di kanan kiri. iya, ya, apapun agamanya apapun yang... apapun agama, gitu. jadi kalau kita ya. nanti uh, sudah punya rumus Al-Qur'an ini kita pegang ketika kita mau masuk kita bilang saya ingin hidup di dunia bahagia di akhirat masuk surga hmm. Jelas, dia akan mengupayakan ketetapan. Iya. Gitu. Bayangkan, kalau dia punya persepsi ini, dia punya uang, dia beli sapi, tapi mm -hmm. tidak terjaga tiap hari, membangkang. Iya. Tentu kan tidak bisa, tidak gitu. akan berarti apa-apa ya. Sia-sia, apa -apa ya. sia-sia. Ya, jadi, jadi mudah-mudahan nanti keponakannya sini bisa Bisa jawab. sambil ya, ya, Karena pandang. ini harus terjawab. Ya sudut pandang ini sangat-sangat hmm, iya. sangat penting ya, tak boleh salah. Ya banyak sekali kita um, sekarang <coughs> yang Cindy, Mimi, yeah. anak muda yang uh, sekarang ini um, keluar dari agama atau agnosia, yeah. dia percaya hmm. Tuhan tapi dia kenapa yeah. gitu? Karena banyak pertanyaan mereka yang tidak terjawab dan hmm. membingungkan. <coughs> <coughs> Jadi mereka uh, banyak meragukan Ajaran-ajaran gitu. mm -hmm. agama Ini iya. bermula dari Tidak terjawabnya pertanyaan-pertanyaan ya. Ya, mm -hmm. gitu. Seputar itu sih ya Kalau kurbannya iya. Terus ada lagi nih pertanyaan mm -hmm. Seandainya aku kurban seekor Sapi lagi mm -hmm. ini ya Apakah mama aku bisa Masuk surga, apakah mama aku dapat pahala mm. Ya itu Tadi menjawab mm -hmm. Bahwa setiap kalau mau masuk surga mm -hmm. itu melalui ketaatan ah. dirinya. Ya. Jadi kalau ibunya taat ya masuk surga, ya. Oh. Bukan, bukan karena, karena si anaknya, tapi nggak <laughs> iya. <laughs> iya, iya. ada hubungannya gak ada ya. Hubungan. Surga aja <laughs> gak ada hubungannya mas. Sapi <laughs> ya. itu dan, dan, diri. Iya. Betul. dan juga kalau misalnya uh, kalau kecuali kalau ibunya mengajarkan tentang kurban sehingga anaknya itu tertancap kesadaran bahwa Uh, kurban itu kebutuhan dia. Hmm. Nah, ibunya tentu dapat reward. Iya. Ketika Allah Ya kan? Mengajarkan kesadaran, iya. Bila, iya, iya. membawa kesadaran. dia kepada ketaatan uh, pada Allah. Tapi iya. kalau misalnya ibunya sendiri membangkang ya, uh -huh. semua kan uh, hubungannya iya. jadi ke ketaatan iya. diri sendiri. Iya. ya hmm. iya. Jadi sebenarnya Mbak, uh, kurban itu kurban Idul Adha itu makna yang sesungguhnya itu iya apa sih mbak sebenarnya kan bukan cuma sekedar ya, bersakti, kurban, kambing sekian ya sebenarnya kan? ya, kan? mm -hmm. mm -hmm. gitu ya sebenarnya kan so, hampir hampir 80% kan Al-Quran itu Al-Quran itu kan untuk kebutuhan jiwa manusia mm. untuk kalbu mm, ya. spiritual itu kan ramah kalbu yeah. kalbu gak bisa mikir mm. kalbu hanya bisa mm. merasakan Nah, merasakan itu melalui suatu permisalan Jadi hmm. kebanyakan hadis-hadis Rasulullah dan Al-Qur'an itu adalah merupakan permisalan-permisalan, uh -huh. gitu uh -huh. Jadi kayak e, Apa namanya Kurban Kurban itu kan Apa sih hakikatnya, uh, iya. Jadi sebenarnya kurban itu kan Sesuatu yang me me me menyerahkan sesuatu yang kita Pemilikkan sayangi ya. gitu, hmm, yang yang, hmm, gitu, yang, yang kita sukai Yang berharga buat kita gitu buat kita. Jadi uh, kalau di Al-Quran kan di kan, Nabi Ibrahim dengan ya, anaknya, Ismail. Dengan anaknya Ismail. Nah, Ismail Kalau sebenarnya hati kata kan kita ini semua adalah si Ibrahim di mana hmm. setiap Ibrahim mempunyai Ismail, ismail. Gitu. Hmm. apapun itu apapun ya Ismailnya ya. hmm. Ismail itu bisa Ismailmu adalah hartamu, hmm. yeah. okay. bisa Ismailmu adalah anakmu, yeah. bisa Ismailmu ada gelarmu, pangkatmu, jabatanmu hmm. Hmm. itu bisa. Yeah. Hmm. Apa yang, melekat, Apa yang ya? melekat di sini? Nah, jadi uh, kurban itu untuk kita belajar untuk menyerahkan sesuatu yang kita cintai karena ganda Allah. Hmm, oh. Jadi okay. artinya kalau hmm. kita nggak punya uang, bukan hmm, berarti iya. harus beli kambing gitu. Hmm, iya, ya kan? Bukan karena sebenarnya iya. kayak gitu ya. Hmm. Misalnya, misalnya ada seseorang gitu ya, hmm. dia punya sesuatu, dia nggak punya uang. Ya. Nah, lalu dia punya sesuatu yang dia, dia berharga, banget ya, misalnya ya. dia punya baju yang dia sayangi, dia sedekahkan ke orang yang butuh itu hmm. termasuk adalah kurban berarti berkurban itu gak harus tunggu idul adha ya mbak ya bisa kapan aja atau gimana kita gitu. kayak misalnya kayak kemarin uh, Mimi tuh uh, ngelungsurin lah sebagian besar ya. isi lemari hmm. gitu kan, buat aku tuh yang dulu kalau ngelungsurin lemari itu susah banget Nurunin, nurunin, nurunin, tapi eh, dicoba. Yang ini, pakai mas, lagi. Aku masih bagus. Oh, kalau yang ini, kalau gue kurusan dikit, kayak gue cukup lagi deh. Oke, okay, masuk hmm. lagi gitu. Tapi kok kemarin tuh rasanya sesuatu yang ah, gila ini udah berlebihan gitu diisi yeah. lemariku itu. Apakah itu terkait tadi Mbak Inka gitu melepaskan, melepaskan iya, apa yang melepaskan kita, apa suka. Yang kita hmm. suka gitu? nah ber, Apakah itu berarti kurban kita berkurban itu bisa anytime atau gimana tuh Mbak? Hmm. Ya sebenarnya ini kita cuma konteksnya kepada ajaran. Ya. Jadi kalau pas lagi pas mini um, misalnya melakukan itu tidak dalam kondisi idul adha, hmm -hmm. ya itu lagi belajar bagaimana sedekah, berbuat ya, baik. Oh, okay. Berbuat baik itu kan waktu memberikan punya kita ke orang kan sebenarnya kita sedang menitipkan perbekalan akhirat ya, kita betul. sama orang lain ya. jadi kan hmm. bukan orang itu yang terima kasih kita ya, yang kita terima, terima kasih karena dia betul. mau dititipkan perbekalan perbekal. gitu. ya, ya. And, betul ya, kalau uh, dalam konteksnya konteks anugerah berbeda hmm. lagi beda. yaitu hmm. dengan mengorbankan oh, apa yang kita okay. sayangi uh, uh, untuk Tuhan artinya hmm. Kita melepaskan kemelekatan di sini karena hmm. Tuhan tidak suka iya, diduakan. Iya. Ada iya. sesuatu lain di iya. hati kita iya. selain Allah, tidak iya. suka Allah, diduakan, iya. Karena apa? Karena kalau di sini, selain Allah, kita sulit lah. Ilaha illallah, ya, iya, iya, iya, pastinya. Mm -hmm. Jadi, memang kita harus melepaskan kemelekatan, kemelekatan iya. simbol. Iya, sih, sekarang ya. sendiri juga. Simbol itu digambarkan oleh Nabi Ibrahim terhadap ya, anaknya ya, yang ya, sangat ya, dia cintai, ya. Ya, kerasa ya, sih sekarang permisalan, gitu, itu permisalan ya, sekarang apa nih yang cinta, ya, yang kita, ya, ya. percintaan ya, ya. kita yang susah gitu kan, kita, ya, ya. oke. Okay. Ismail yeah. kamu belum bisa sama kayak Ismail. Aku. Walaupun yeah. aku punya Ismail di rumah, yeah. Ismail Akeno Syah udah ya. <laughs> <laughs> kan itu kan itu beda. Anaknya meninggal. <laughs> kan kalau dinamai Ismail. <laughs> Kebayang gak, Kamu harus melepaskan yeah. Ismail kamu itu asli. Hmm, iya ya, benar iya. itu belajar dan dari nama, situ ya memang Allah itu punya ajaran pasti punya tujuan ya, ya. tujuan ya, mbak, itu, ya. itu untuk menyelamatkan jiwa kita dari hmm. kemelekatan nah, itu. karena itu dia. kita kan pengennya itu kan berpindah alam dalam kondisi Husnul Khatimah Amin Husnul Khatimah itu kan oh, mau dalam banget. suatu kondisi berserah diri ya. menyerahkan segala persoalan kepada hmm. Tuhan hmm. tapi ketika ada kemelekatan ya kita sudah pasti sulit ya, sulit, nah, ya. kita menyerahkan Keperatan. berserah diri sulit ya. sulitlah ilaha ilallah, gitu. iya ya, ya. kemelekatan hmm. tuh sama kayak aduh hmm. ini masih mikirin anak hmm. mikirin hmm. suami gimana hmm. gitu ya, ya banyak hal-hal gitu yang, banyak yang, yang hal bikin yang yang berat iya. gitu ya, ya. makanya okay. oleh Allah ya. kita disuruh memupuk rasa untuk hmm. tidak adanya kemelekatan hmm. itu hmm. ya melalui setiap peristiwa okay. makanya kan ada yang uh, misalnya uh, gelarnya ya mau lo diambil. Hmm. Kan. Lalu nanti ada yang hartanya ya ditarik. Sebenarnya ya, ya. itu bantuan Tuhan sebenarnya, bukan penganiayaan ya, ya. Ya, sebetulnya ya. Cuma karena tidak mengerti, tidak ya, paham itu, ya. Hati tidak bisa merasakan maka hmm. itu jadinya stres. Hmm. Gitu. Padahal ya. harusnya kan justru enggak masalah. Iya ya. ya. Bersyukur justru karena uh -huh. dengan adanya uh, bantuan Tuhan ini, kita akan memudahkan kita untuk melepaskan dari kemelekatan-kemelekatan uh, aslinya. Gitu ya, uh -huh. itu yeah, intinya berkorban. Ya, rupanya, yeah. makanya setiap manusia kalau adil uh -huh. bisa yeah. ber berkorban, nggak ya, mesti harus nggak punya, punya uang beli. Iya, kambing. karena kalau tadi Mbak Inka bilang cuma uh -huh. kurban itu beli kambing, beli sapi, itu kan. Jadi nggak adil ya Allah iya, ya Allah, Allah ya. yang nggak punya Jadi iya. semua buat belikan doang. iya betul iya. Betul, iya. betul padahal ajaran iya. Allah untuk semua manusia iya. ya. semua apapun manusia. situasi dan iya. kondisinya ya kalau iya. kita iya. mau berpikir sedikit aja pasti iya. ketemu <coughs> maha adil dia pernah nih ada cerita ya waktu itu <coughs> <coughs> kita dalam kondisi juga prihatin ya artinya kita dalam kondisi kesulitan lah, di finansial nah satu kali, aku tuh kan dulu punya kucing ya hmm. nah, kucingku tuh ada namanya satu lucu banget kita manggilnya si kos kaki gitu. karena kaki-kakinya warnanya coklat-coklat oh beda gitu. uh, uh, lucu banget hmm. gitu. satu kali uh, kucing ini nggak ada hilang. Hmm. Hmm. waduh, mana nih kucing gitu dua hari nggak ada itu kalau nggak salah Idul Adha besoknya hmm. jadi itu hilang gitu ya udah aku aduh nyari terus oh ya udah hilang lah gitu ya nggak stres juga biasa aja udah hilang ya yeah. udah gitu begitu Idul Adha kan kita nggak bisa beli kambing hmm. kan ya? yeah. padahal udah padahal sudah nabung tapi nggak bisa bisa gitu disitulah melakukan perenungan Lepas oh itu sesuatu yang aku cintai Itu kucing kecintaan aku mm. banget mm. Terus hilang Oh jadi hilangnya kucing itu <laughs> Buat aku adalah Cara kurban. Tuhan memberi kepahaman mm -mm, Kepada hati ini kurban. tentang esensi kurban mm. Oh jadi kurban itu sesuatu yang aku cintai Aku lepas ya. dengan kerelaan Karena semata-mata keinginan Tuhan mengajarkan aku Oh, mm -hmm. gitu. Jadi semenjak itu ya setiap hari kurban lakukan perenungan gitu. Mm -hmm. Oh ya, memang ini. Satu lagi uh, yang ya, masih menjadi penukar. Uh, jadi ajaran mm -hmm. ini emang hebat sekali. Iya, ya. bener. Saya ajaran mm -hmm. itu hebat juga karena kita harus paham ya, Mbak, iya. ajaran mm -hmm. itu. Tujuannya yeah. untuk apa iya. diberikan Allah mm -hmm. iya. untuk mm -hmm. kita. Iya, makanya kan uh, seorang tukang becak dia... Yeah. Um, berkurban untuk berkurban dia nabung ya. satu mm -hmm. tahun ya kan beda kualitasnya ya, dengan kita, koamlom merah yang siap dana, terus sapinya satu ya kan bukan bukan benda nya tetapi kualitas kualitasnya. kualitasnya rasa berkurbannya ya, itu, ya. itu ya. Benar ya ada prosesnya mm -hmm. dan kan Allah juga cinta proses ya pak Iya mm -hmm. ya, untuk itunya ya pastinya kalau kita merasakan ajaran-ajaran uh, Tuhan Semuanya itu canggih-canggih, hmm. yang membuat masalah Jadi gak ada, ada, ada ya pastinya uh, gak ada betul. Ajarannya ada. memang untuk jiwa iya. ya Iya. Hmm. Jadi betul kalau benar. ada orang stres karena gak punya uang mau beli Berkurban. kurban, Sekarang ada kurban. yang salah persepsinya iya. Iya, iya, iya, iya. Jadi makin paham ya. Bukan di situ ternyata, bukan beli kambing, bukan beli sapi. Kalau misalnya ada dananya saat itu, ya nggak apa-apa gitu. kan betul. Tapi kalau misalnya, yang biasanya tiap tahun beli, tiba-tiba tahun ini nggak kejadian, nggak mampu untuk beli hewan kurban, ternyata bukan itu sesungguhnya artinya. Berkurban itu bukan kambing dan bukan. sapi bukan di situ ya, ya nilai kurbannya tapi ya <laughs> <toh>, esensi, <laughs> esensi dari saat kita melakukan ya. berkurban Jadi gitu. ada dan tidak ada dananya sama aja sebenarnya arusnya rasa berkurbannya yang itu kan yang, yang, tahu tahu kita, gitu. ya. yang tahu kita ya. kita. <laughs> ya begitulah rupanya bersesi <laughs> yeah, berkurang jadi dengan stress stres lagi <laughs> ya kalau nggak bisa beli kambing <laughs> yeah. atau beli sapi <laughs> <laughs> kalau memang nggak ada uangnya ya, yeah, <SLU> ya betul, kalau ada, ada ya harus biaya itu lah kemelkatannya terhadap hartanya itu ya yeah. mm. hmm. Hmm. Gitu, esensi jadi kamu bisa jawab ya nanti si pertanyaan keponakan kamu kemarin udah jawab belum belum, menunggu tanya baikannya dulu aja pas lah ya <laughs> jadi memang kita harus tahu rumus-rumus kehidupan yang ada di dalam Al-Qur'an iya, iya rumus-rumus ya. iya. itu jelas, <laughs> jadi ayatnya sudah terang-benderang bukan ayat mutasyabihat nggak perlu ditafsirkan hmm. aku akan memasukkan manusia-manusia yang taat ke dalam surga udah jelas, jadi masuk surga nggak perlu cari jalan-jalan oh, oh, ya hanya kita ya. satu jalan yaitu keta ketaatan mm -hmm. pahala ya. itu Di sini ya. mel apa, kita melakukan ketaatan dengan Allah dus menyuruh kita untuk mengorbankan iya. Apa Allah Allah yang Ternyata. menjadi salah satunya mm. kita yeah. itu ya mm -hmm. Di situlah ketaatan kita ya Bila kita yeah, bisa melakukan Allah kurban yang sesungguhnya itu yeah, ya berarti yeah. ya Alhamdulillah Jadi, jadi juga iya. ya kalau uh, Kayak kan uh, sapi untuk tujuh orang iya, Nah iya. itu kan? gimana sih mbak Iya kalau misalnya kita mampu satu ya ngapain bertuju nah, Kalau kita iya. mampunya Misalnya oke okay, 7 orang Tapi kita, kita misalnya 3 ya kita ya, ambil tiga. Tiga. Uh -uh. Pokoknya sesuatu yang berat hmm. Ya lakukan. untuk Karena itu, ya. itu untuk Tuhan gitu. Sesuatu iya. yang berat tapi kita mau rela Mere iya. melepaskannya Itulah iya. korbannya jadi ya. bukan kurbannya tetapi kerelaan, kerelaan kita, kita untuk, untuk menyerahkannya kepada untuk Tuhan ya. sepenuhnya ya. Sehingga Tuhan akan um, berada di sini gitu, di dalam jiwa ya. kita ya. Iya, aku maunya hmm. kan kayak gitu ya. ya, kurban bukan cuma asal datang ke tukang kambing, tukang itu pilih, ya. keluarin duit gitu hmm. kan bukan kayak gitu ya mbak, bukan, ya harus ya. ada ya. rasa di dalamnya La ilaha ya. illallah, itu bukan kata-kata, ya. tapi itu adalah action. Action, action. rasa, action, rasa yang melahirkan action, rasa, rasa yang melahirkan. Yang melahirkan. Aku mengeluarkan ya, ini karena segala ya. Jadi harta Ismailku harta, ya. kuselamatkan ya. itu ya. ya. Hanya ada Allah di ya. sini ya. itu ya, Suka tujuannya itu ya. ya. Alhamdulillah. Dapat wawasan lagi dari Mbak Inka, berkorban ini ya. Gimana soulmate ya. <laughs> Jadi nggak usah stres, nggak usah galau mm -hmm. kalau besok Idul Adha nggak punya bisa. uang cukup untuk beli kambing atau mm -hmm. sapi, <laughs> ya. Mm -hmm. <laughs> Ternyata bukan itu esensinya itu bukan kambing atau sapinya, tapi bagaimana rasa kita melepaskan apa ya harta kita. Yeah. Atau apapun Ismail-Ismail dalam diri kita yang kita rela ikhlas kita lepaskan hanya untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semakin berat, semakin iya, berkualitas <laughs> itu ya. Kau kata Mbak, semakin berat, semakin berkualitas. Yes. intinya esensi okay. <laughs> gitu ya Mbak ya. Mm -hmm pasti ya, hmm. ada kesempatan sebelum tanggal ya. 9 Juli uh, yes. buat berevaluasi apa ya. yang paling berat ya. untuk hmm. aku ya betul banget hmm. benar-benar memang hmm. <laughs> nah, <laughs> kita harus sadari setiap ajaran pasti punya tujuan ya ajaran betul Islam tujuannya bagaimana supaya kita pengamarnya ini bisa didudeni Bahagia di akhirat masuk surga ini karena uh, memudahkan ketakutan kita ya iya Mm -hmm. Dan hanya dengan sudut pandang spiritual yang yes. tadi Mbak Inka sharing tadi yes, membuat masalah, masalah mengenai kurban ini <laughs> jadi tidak masalah <laughs> Jadi Mea ada di mana aja Kakak Indi? Mea ada di Facebook, mm -hmm. ada di Instagram, ada di TikTok dan juga uh, Spotify, YouTube, Spotify, Spotify dan Youtube Yes dan juga soulmate, silahkan membagikan saran kalian, sharing ya. kalian kepada kita. Kita dengan sangat terbuka ya, kepingin ya, banget dapat banyak input. Iya, untuk kita angkat menjadi tema di sharing session-nya. Masalah emang ada. Yes, mm -hmm. kalau gitu mm -hmm. kita pamit mundur. <laughs> Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.